Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kabar spesial dari Hip 500. Ini mengenai acara ultahnya Bunda Lesti, persahabat ya dan surprise kejutan dari Papa Bilar untuk istri tercinta Lesti Kejora. Kita simak persahabat ya. Ini ungkapan dari Papa Bilar dan sekaligus ucapan doa dari Papa Bilar untuk Bunda Lesti. Senang rasanya sebagai suami bisa mewujudkan satu persatu impian istri Mohon maaf ya sayang, belum mampu beli yang baru Tapi mudah-mudahan kamu happy Semoga di usia sekarang menjadikan kamu pribadi yang lebih baik Tetap membumi dan selalu ingat dari mana kamu berasal Rizky Bilar doakan lesi dari hari ulang tahunnya tuh Masya Allah banget ya Luar biasa, Alhamdulillah punya suami yang terbaik dan bertanggung jawab Kita selalu bangga dengan idola kesayangan kita ini yang selalu menginspirasi Yang selalu menjadi panutan untuk banyak orang Kemudian persahabat disimak juga, vitamin bahagia pun kita dapatkan lewat channel Youtube Lesar Entertainment Bunda Lesti, Papa Bilar, memang luar biasa Walaupun tentunya perselabat, ya di luar sana banyak orang-orang yang tidak suka, tetap sebagai fans Leslar sejati, kita merasa happy banget. Ketika melihat kebersamaan ini, Lesti Bilar ini bercandanya luar biasa, selalu bikin happy dan selalu membuat kita semakin kagum kepada Leslar, idola yang sangat menjadi kebanggaan untuk kita semuanya. Yang belum mampir, silahkan mampir persahabat ya, karena idola kesayangan kita sulam, sudah menyuguhkan kebahagiaan lewat vlog terbaru yang diunggah lewat channel Youtube Leslar Entertainment. Dan momen ini pun diunggah kembali oleh akun Leslar Komik. Banyak tanggapan, komentar, dan respon yang diberikan di postingan ini, salah satunya dari akun Instagram, Lesti fashion ikut menanggapi Ntar kalau ada yang mau ngasih mainan Belinya bisa dipakai bertiga Atau tiga buah Biar nggak rebutan katanya tuh ya <laughs> Ini sih cute baga Dan kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan Salfok wallpaper abang di HP papanya, Masya Allah, monggo silahkan ditonton. Yang belum nonton, Yuh, persahabat, ya. yuk persahabat, yuk sama-sama kita support karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment. Berikutnya, disimak juga persahabat ya, momen vlog terbaru Leslar ini bercanda yang membuat kita happy banget ya. Bunda Lesti sangat bahagia mencoba permainan. Mainan baby BBL Ini sih banget ya Sampai ketawa ngakak tuh Papa Bi Sampai ditabrak oleh Bunda Lesti Inilah kebahagiaan yang tiada tara yang kita dapatkan Yang disuguhkan langsung oleh Lesti dan Rizky Pilar Ini couple kesayangan kita Yang selalu bahagia Yang selalu menjadi kebanggaan kita semuanya Masya Allah Kemudian juga persahabat Kita juga mendapatkan kabar dan kejutan Lewat vlog di channel YouTube Helmi Yahya Bicara, ini juga vlog yang paling ditunggu-tunggu menguak rahasia sukses Bilar. Masya Allah, di Helmi Yahya Bicara di persahabatan, ya, ini tentunya ngobrolan santai, obrolan yang luar biasa. Isinya pun penuh makna dan sangat membuat kita belajar dari obrolannya Papa Bilar dan Helmi Yahya. Kalian pasti tentunya persahabat ya bangga dengan idola kesayangan kita ini. Yuk, sama-sama kita ramaikan, kita dukung idola kesayangan kita dimanapun. Mudah-mudahan ya bisnis yang dijalankan, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan terus berkembang dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan segera terwujud. Amin. Dan selanjutnya persahabat disimak juga di yang lintars. Lintar mengunggah sebuah potongan video nih bersahabat ya berada di suatu tempat yang sangat indah juga bikin kita penasaran persahabat ya, masya Allah sedang duduk santai dan pastinya bakal ada kejutan bahagia yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan ada kabar gembira yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita. Tetap stay tune di channel ini persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan kabar terbaru hingga kabar baik dari idola kesayangan kita Lesti dan Bilar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.